Halo, selamat datang di channel saya, nama saya Darmeda dan hari ini saya akan memberikan tutorial kepada kalian bagaimana cara menambahkan animasi senjata yang baru atau custom weapon animation. Cara menambahkannya juga sangat simpel dan cepat. Saya yakin anda yang kurang berpengalaman dalam merubah easy file juga dapat melakukannya. Demikian caranya. Pertama kita cari Type 2 Custom Animation di Google Search. Kedua kita masuk ke dalam grup Steam Community Pages. Kemudian pilih custom animation yang kalian inginkan. Sebagai contoh saya akan memilih custom animation milik Demomo. Klik link tersebut. Kemudian continue to external site. Lalu scroll ke bawah sampai kalian menemukan tombol download. ketika ketemu, klik download setelah itu, kita scroll ke bawah lagi dan cari tombol download lagi klik download dan file tersebut seharusnya akan mulai proses download ketika selesai, silahkan buka file tersebut dan seharusnya Anda melihat beberapa jenis file seperti close dan far atau fov54 dan fov70 plus jangan bingung terlebih dahulu karena sebenarnya hal ini cukup simple untuk dimengerti jika anda ingin memiliki animasi senjata yang terlihat lebih dekat, pilihlah yang close atau FOV54. Jika anda ingin memiliki animasi senjata yang terlihat lebih jauh, pilihlah far atau FOV70+. Untuk saya, karena saya suka senjata yang terlihat lebih jauh, saya memilih yang far. Mungkin anda melihat beberapa file yang tulisannya ada ALT atau alternate. Sebenarnya file ini adalah opsional yang artinya bisa kalian tambahkan atau tidak. Dengan itu, kalian bisa mencoba-cobanya sebagai eksperimen. Sebelum kalian copy paste, silahkan buka folder Team Fortress 2 terlebih dahulu. Jika anda tidak merubah tempatnya, seharusnya ia akan berada di local disk c, program files kali 86, Steam, Steam Apps, Common, Team Fortress 2. Dari sana kita klik folder TF, kemudian folder Custom. Jika anda tidak memiliki folder Custom, anda bisa membuat folder baru dengan klik kanan di mouse anda, pilih New pilih new folder dan beri nama custom selanjutnya klik folder custom dan copy paste file animasi yang tadi telah disebutkan ke dalam folder custom dan anda telah menambahkan file animasi senjata yang baru selamat kalau kalian ingin memakai animasi ini dalam casual match kalian wajib melakukan cara ini terlebih dahulu sebelum masuk Caranya yaitu buka konsol dengan menekan tombol yang terletak di bawah tombol escape. Kemudian ketik item test dan klik enter. Klik workshop di pojok kanan bawah layar, lalu klik load test map. Saat ini kalian sedang dibawa ke private server khusus untuk mengetes item in game. Dan ketika map sudah selesai loading, pilih kelas yang tadi anda tambahkan dengan custom animation. Dan animasi kalian seharusnya sudah terlihat. Kemudian kalian keluar dari private server dan langsung saja mencari casual server. Semoga tutorial ini membantu kalian semua. Dengan itu, saya akhiri. Terima kasih untuk menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan saya akan bertemu anda di video selanjutnya. Bye-bye.